Hele mas Selamat malam <laughs> no, no, no, no. <laughs> <laughs> <laughs> Sebelum nonton videonya Kalian jangan lupa subscribe Like, comment and share ya Awas loh Kalau enggak, aku gigit nih Kalau udah, langsung tonton aja ya Selamat menonton! Enjoy! What's up guys! Jumpa lagi di Armaul Channel Di video kali ini saya bikin video perang lagi Tapi perang kali ini kita nggak berada di tempat umum ya guys perang kali ini kita berada di sebuah aplikasi Ometv Karena di luar sana sedang minim target Kalian tahu nggak, sulitnya mencari target itu sesulit aku mencari seseorang wanita yang mau serius dan benar-benar menerima aku dengan apa adanya oke, okay, jadi langsung saja ke inti dari video ini di video kali ini saya bakal bikin video prank pocong di aplikasi ometv jadi saya bakalan dapat target itu dari seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia oke okay? kalau kalian penasaran sama videonya kalian langsung saja tonton ya tapi seperti biasa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini agar kalian tahu kalau channel ini upload video yang terbaru oke nggak usah berlama-lama langsung saja kita tonton videonya Allah Eh, makanya jangan ngecek-ngecek. Iya, iya, Bang. Kasih. Rasain lu. Armaul Channel. Halo, Bang. Selamat malam. Ya ya. Orang orang mana, Bang? Blitar. Salam kenal saya dari Klaten Jawa Tengah. Salam kenal saya dari Klaten Jawa Tengah. Oh, siap, siap, siap, siap. Jawa Tengah ya. <laughs> Maaf Mas. Saya lagi bikin lagi bikin video buat di YouTube. Oh iya iya iya. Boleh saya upload di YouTube? Boleh, boleh, boleh, boleh. Oke, nanti kalau hasil suaranya bagus saya upload ya. Oke siap. Terima kasih, terima kasih. Kung Halo bang. Selamat malam. Oke Asli mana mas? Nganjuk. Oke. Salam kenal. Saya dari Kelatan Jawa Tengah. swap walah <laughs> kosong aur insane caranya melada 46 focuses la nyun su wan 정답 lebang selamat malam selamat asli mana mas asli mana asli <tuk> mana Saya dari Kelatan, Jawa Tengah, Bang Boleh dimasukkan Youtube kan? siap. Bebas. Selamat malam. Malam Orang mana, Mas? Orang oh, Medan. Siap. Salam kenal, saya dari Klaten, Jawa Tengah. Mantap. Mantap. Halo mas Selamat malam mas Orang mana mas Medan Oke siap Salam kenal saya dari Klaten Jawa Tengah Raten Lagi pada ngapain, Mas? Hmm. Halo, mas Selamat malam Halo adik. Selamat malam malam malam Orang mana dek? Perang Jawa Tengah, Tengah. Semarang. Jawa... Semarang? Oh Semarang ya? Yeah. Salam kenal ya Aku dari Klaten Klaten Jawa Tengah Lagi wadah ngapain ini? Lagi pada ngapain? Bang, adik oh Aku lagi bikin video deh, buat di YouTube. Oh, ya. video <tuluh> Videonya boleh saya upload di YouTube nggak? Mama. Mama, apa bang? Aku Bentar ini ya Bener. Oh, itu ya Bener. Bener. aku upload di Youtube kan Oke, oke, siap. Aku lanjut dulu ya. Yuk, jadi mau apa? Ya, Uca? Emang udah, Pak? Kasih bukan. bukan, bukan, bukan, bukan. Ini orang biasa kok. Adanya orang mana? Jakarta ya, oke. Okay. Jakarta mana? Jakarta mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, siap. Kelas berapa dek? Kelas 5 Kelas lima. Enam. Oke. Okay. Aku dari Klaten, Klaten Jawa Tengah. Gak jauh ya. Abang main apa abang? Pasir kamu sekolahnya gimana lancar nggak libur ya Lagian sekolahnya libur ya sekolahnya libur masih Corona ya enak ya bisa main HP lama lagi pada ngapain ini nih? Lagi badan ngapain? Lagi cari Lagi cari nih <laughs> Wah enak ya Sekolahnya libur bisa main HP lama ya Bisa main HP terus Dek, aku lagi bikin video, Dek. Oh, lagi bikin video. Videonya boleh saya upload di YouTube Ay, enggak? Di YouTube, Oke, siap. Halo, Mas. YouTuber Pro, YouTuber Pro. Selamat malam. Malam juga. Asli mana, Mas? salam kenal, aku dari Kelatan, Jawa Tengah oh, siap <tip> <yani> <wiklife> videonya di upload di Youtube kak siap terima <laughs> kasih ya